Halo, halo sobat semuanya. Welcome back to my channel. Balik lagi sama gue di sini. Ya pastinya di channel yang selalu memberikan info-info terbaru dan tentunya membahas seputar dunia slot. Oke, okay, balik lagi sama gue tentunya di Get of Olympus ya. Dengan modal 50 50000 an aja dan di sini gue langsung start di bet 2.400 liberty ya. Oke, okay, kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu, tentunya dengan pola spin yang pastinya simple ya. Oke, okay, gak pakai ribet-ribet nih. Semoga mudah dipahami buat para mania yang ada di sini. Oke, okay, sebelumnya apa yang kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar di ya semoga semuanya itu dikasih wawancara nih, amin ya okay. ya Oke, ini di sini gue nyosol-nyosol dulu aja ya. Kita main santai-santai, nggak -santai, perlu pakai napas juga. Dan buat kalian simak-simak terus videonya, jangan di skip dan biar gak ketinggalan info-info dari gue di sini. selanjutnya lanjut lagi untuk kelas-kelas selanjutnya ya ya maksudnya buat kalian ya yang lagi nonton video ini gue mau untuk disclaimer terlebih dahulu nih ya jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas nih. jadi bagi kalian mungkin yang sudah terlanjur bermain bebas aja itu oke okay, gak masalah ya pasti ya terserah kalian yang paling penting, oh, lagi gila, gila, gila ya. Oke, sambil kita pantau ya. Yang paling penting di sini bakal ngasih rekomendasi untuk situs slot mudah jackpot ya, biar kalian nggak salah pilih tempat bermain dan kalian bisa dapetin cuan-cuannya nih ya. Banyak kalian nggak usah khawatir karena ini situsnya memang sudah aman, terpercaya dan sudah berlisensi ya. Oke, jadi langsung aja nih, kalau kalian pengen dapetin profit kayak gini dapetin sensasional ya. Gue di sini bermain di situs permen 138. Gajah makan permen, gak cormen. sih sini ya, langsung dapetin shopnya dulu cakep mah kotanya connect ya. Luar biasa nih 34.000 dikali 27. dan ribu sensasional ya, wow. Keren banget, sih. Oke, okay, pastinya disini gue juga bakalan sharing-sharing ke kalian tentang kolose gacor, info kolose gacor, dan guru konsol gacor hari ini dengan bawa modal receh. Ya, oke, okay, kalau kalian butuh info-info tentang kolose gacor, mending langsung ke channel gue aja ya, karena semua informasinya ada di sini. Oke, okay. kasih lagi Nice Ayo dong Masih ada lima sir lagi nih Kasih surat dulu, cakep banget Oke, okay, dan buat kalian yang mau join ya di permen 138 Linknya udah ada di sini komentar ya Jadi tinggal kalian klik aja langsung join Sekarang juga nggak usah pakai lama-lama ya guys ya. Wow ini cincinnya luar biasa banget ya 12.000 dikali 35 cuy 42.000 inci personal Dilihat luar biasa banget ya Oke okay soalnya jangan lupa selalu sediain kopi dan sebat sebat ini biar makin mantul ya lebih menikmati permainannya ya tentunya biar nggak sepaneng juga karena emang di sini gue main santai aja ya dan main santai juga hasilnya seperti ini ya gila ini luar biasa banget oke okay, dan buat kalian yang baru hadir di channel ini jangan lupa di support channel ini dengan cara Klik tombol like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya, best ya. Supaya channel gue juga semakin berkembang, supaya biar gue juga lebih semangat lagi. Wow, di sini gue dapetin 1,6 ya, dan total yang gue dapatkan atau total saldo gue di sini sudah berada di angka 1,7 ya, 1 juta tujuh ribuan ya jadi ini bukan lumayan lagi karena gue cuma bawa modal Rp50.000 aja ya aduh udah gak sabar banget dan langsung wd ini ya kan pengen cepet-cepet menikmati hasil yang gue dapatkan di game kali ini ya tapi buat kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya seputar pola-pola atau info-info slot gacornya di channel ini yang mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin cuan ya Oke, okay. dan mungkin habis ini juga nggak butuh waktu lama lagi karena gue udah dapetin profit dan ini sudah waktunya gue bakalan cabut. Semoga kalian enjoy, semoga teman gue bisa bawa hoki ya. Kalian menikmati juga, kalian terhibur dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya ya agar kalian dapetin notifikasi dari gue setiap hari ini karena. Hari ini gue bakal sharing-sharing juga tentang info pelaguer Olympus hari ini ya khususnya buat kalian yang suka main modal receh rese aja. Oke okay, sambil uh, gue selesaikan untuk uh, pola-polanya di sini gue mau ngasih pantun juga buat kalian yang udah support channel ini ya sebagai pemanis anjay. Oke okay. berenang sambil makan permen cakep. Beneran lebih cuan di sini men? Tentunya di permen 138 tiga Guys, ya makan permen gajah Oke, okay, mungkin sekian aja video gue ini Terima kasih banyak buat semuanya Gue izin pamit terlebih dahulu ya Ini salam sensasional buat kalian semuanya Para pejuang receh ini ya Semoga kalian bisa dapetin kemenangan yang lebih besar dari gue di sini Oke okay? Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya Sampai jumpa Bye